Apa isi dalam Ka'bah? Tak sembarang orang yang bisa memasuki Ka'bah. Pintu Ka'bah setinggi 2 meter dari lantai, naik dengan menggunakan tangga seperti tangga mimbar. Saat ini tangganya terbuat dari kayu berlapis perak yang dihadiahkan oleh salah seorang pengusaha India ke Ka'bah. Tangga tersebut tidak diletakkan dekat Ka'bah, kecuali jika pintu itu akan dibuka untuk kunjungan dalam momen-momen tertentu tidak lebih dari 15 kali setahun. Lalu ada juga pancuran yang muncul dari atas atap di bagian tengah dinding sebut rahmah misab ini dibuat oleh Al Hajjaj bin Yusuf dengan tujuan agar air tidak tergenang di alam lampah pada tahun 959 hijriah Sultan Sulaiman Al Gusmani mengganti ujungnya dengan bahan merah. kemudian pada tahun 1021 hijriah Sultan Ahmad Al Gusmani mengganti ujungnya dengan karak berukir yang ditulis dengan tinta biru berisleng sering emas pada tahun 120 Sultan Majid al-Husmani mengirim pancuran air yang seluruhnya terbuat dari emas. Mizzab atau pancuran air itulah yang ada sampai sekarang ini. Di depan mizzab terdapat al yaitu bangunan melengkung setelah lingkaran yang kebua ujungnya berada di rukun utara dan barat dengan jarak 2,3 meter. Tingginya 1 meter dan satu setengah meter. Bagian ini dibeton dengan batu keolah berukir dan di sepanjang banjir atas terdapat tulisan yang pahat Jarak dari tengah dinding bagian dalam kebinding. 8,44 meter. Ruang yang ada di antara keduanya disebut Hijir Ismail. Lalu bagaimana fungsi dalam Ka'bah? Pemirsa Beriman, sebagaimana yang diperlihatkan dokumen terkerajaan Arab Saudi, isi dalam Ka'bah hanya berupa ruangan kosong. Berikut ada tujuh bagian di dalam Ka'bah yang bagian kedua terdapat lemari di dalam ka'bah. posisi lemari ini tepat berada di depan pintu ka'bah. jika dilihat dari bagian dalam, di atasnya biasa diletakkan alat pewangi dari asap kayu bakar yang khusus untuk mengharumirkan ka'bah. biasanya hal ini dilakukan dalam prosesi pencucian ka'bah. di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kabut pewangi yang beraroma mawar untuk mengbarui bumi di ka'bah agar tetap wangi. kemudian selama ketika kita raja-raja pemburu yang menempel di dinding ini yang bertuliskan nama-nama orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram dikatakan bahwa tembok Sazharwan adalah bangunan tambahan pada Ka'bah yang dikerjakan oleh kaum Quraisy menurut Mazhab Syafi'i dan Malik tembok Sazharwan termasuk bagian Ka'bah sehingga jemaah haji yang bertawaf harus berada di luarnya pendapat sebaliknya dikatakan oleh Mazhab Hanafi menurut mereka tembok Sazharwan bukan merupakan Kabah, ada pun bazab hamba mobil berada di antara dua pendapat di atas. Menurut mereka menjauhi tembok itu sangat dianjurkan tetapi seandainya jamaah melakukan tawaf di dalamnya maka tawafnya tetap sah dan tidak sampai rusak. Namun yang jelas belum diketahui secara pasti kapan pertama kali tembok Sehzarwan dibangun setiap kali masjidil Haram dipugar tempat-tempat di sekitarnya juga dipugar tembok Sehzarwan mengalami pengunggaran pada tahun 440 Hijriah, 636 Hijriyah, dari kayu gaharu terbaik panjang satu pilar sekitar 1.4 meter atau setengah meter berwarna campuran antara merah dan kuning ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan pada awal abad ini Bagian dalam yang berwarna hijau tempat juga adalah pelaku kecil tempat pengasapan kayu gaharu dan wadah-wadah Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir Dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah yang mulia Pemirsa beriman, terbukti sudah bahwa isi dalam Kaabah tidak seperti dituduhkan oleh kaum tulisan Islam Adapun Ka'bah hanya sebagai simpulan Agar kita surat menghadap kepadanya Sehingga ketika beribadah kita serempak hanya menuju ke satu arah saja Jadi ini bukanlah berarti kita menyembah Ka'bah Sebab kita tetap menyembah Allah